Halo teman-teman, ada mainan baru lagi nih. Ini lego ya, teman-teman. Tapi ini lego KW, nggak tahu ini merek apa. Ya? Cuman tulisan builder, ada logo SNI. Ini sudah bersertifikat ya, teman. tuh lihat ada macam-macam sih ini tapi kita dapat yang model ini ya yang warna hijau oke langsung kita buka aja ya teman-teman ini beli harganya murah banget loh teman-teman cuma 30 ribuan Bisa dapat Lego ini teman-teman Oke isinya apa aja ya teman Ini ada kertas Instruksi Berwarna sangat keren ya bagus ini oke okay, kita simpan dulu kita ambil lagi apa ini oh ini legonya like ini teman dapat stikernya ada apa lagi ini oh ini dapat orangnya ini pekerjanya ini Lumayan bagus sih, ini. Ini dapat legonya juga, rasanya keren. Ini oke, langsung kita ke video selanjutnya aja ya, teman. <Sukur> foreign <phone>